Seekor binatang buas yang diduga mirip Harimau Jawa atau panthera Tigris Sondaika berhasil didokumentasikan seorang warga di salah satu hutan Pulau Jawa. Pemotretan tidak sengaja itu berlangsung pada tahun 2018 lalu. Namun, pemotret Harimau Jawa tersebut tidak mau namanya dipublikasikan. Foto mirip Raja Hutan Pulau Jawa yang dinyatakan telah punah baru menyebar pada tahun 2020 lalu melalui akun media sosial seorang peneliti Harimau Jawa dari Peduli Karnivor Jawa atau PKJ. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Bukan hanya penampakan harimau Jawa saja, BKSDA Provinsi Jawa Tengah juga melakukan analisis terhadap jejak satwa liar yang dikabarkan sebagai harimau yang ditemukan warga di area persawahan dan kebun sekitar hutan Jelegong, desa penawaran Kabupaten Banjarnegara. Kepala Resor Konservasi Wilayah Wonosobo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan jenis satwa liar yang jejaknya ditemukan di sekitar desa penawaran Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara itu. Menurut dia, hal itu disebabkan jejak satwa yang ditemukan sudah cukup lama, sehingga penampakannya tidak terlalu jelas. Berdasarkan dugaan sementara, jejak tersebut bukanlah bekas tapak harimau atau pantera tigris, seperti yang dikhawatirkan warga, karena satwa liar itu memiliki tubuh yang besar. Menurut dia, dugaan tersebut berdasarkan hasil pengukuran terhadap panjang tapak pada jejak yang berkisar 7 sampai 7,3 cm. Kalau harimau lebih besar lagi, mungkin juga macan tutul atau macan kumbang atau panthera pardus melas, tapi ukuran tapaknya juga besar sekitar 8-10 cm. Kalau kucing hutan mungkin juga bisa karena kemarin para tim juga menemukan jejak-jejak berukuran kecil sekitar 3 cm. Selain itu berdasarkan hasil pemetaan juga diketahui bahwa jarak lokasi penemuan jejak satwa liar tersebut dengan hutan sekitar 10 km dan merupakan hutan produksi terbatas milik perhutani yang ditanami pinus sehingga sangat kecil kemungkinannya dihuni macan tutul. Disinggung mengenai kemungkinan adanya habitat macan tutul di sekitar Kabupaten Banjarnegara, Kepala Resor Konservasi Wilayah Wonosobo mengakui jika masyarakat sering memberikan informasi terkait dengan keberadaan satwa liar tersebut. Namun pihaknya belum melakukan survei atau penelitian di wilayah Banjarnegara Khususnya desa penawaran Menurutnya habitat macan tutul atau kumbang di jateng sementara ini Berada di pulau Nusa Kambangan dan Gunung Muria Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya